Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesnar dimanapun Kalian berada selamat pagi Dan bergabung kembali Di channel youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan info-info info menarik Terbaru Kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 HGTV semalam mengunggah momen video Bunda Lesti di acara HGTV Music World Ini penampilan yang paling dinantikan ya untuk kita semuanya Alhamdulillah, diresmikan bahwa Lesti Kejora tentunya akan tampil perdana di layar kaca SCTV. Kita simak, para sahabat, kalimat yang ditulis oleh admin SCTV: "extraordinary, spektakuler, dan ngetop deh". Pastinya, kira-kira Lesti Kejora akan berikan kejutan apa ya buat kita semua? Wow! Bunda Lesti akan memberikan kejutan di penampilannya Bismillah, mudah-mudahan Lesti selalu diberikan kesehatan Dan bisa menampilkan penampilan terbaik Di kolom komentar begitu banyak persahabat ya Komentar-komentar yang diberikan oleh para fans Di antaranya dari Lesti Al Fatih underscore FC Masya Allah, semoga lancar dan tidak ada halangan. Amin. Ada juga persahabat tanggapan dari Iva Leslar. Masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu. Bismillah, moga lancar pulang borong piala. Amin ya Allah. Masya Allah, persahabat. Begitu banyak dukungan, doa, dan support yang baik dari orang yang tulus, mencintai, dan men-support. yang makin bangga. Begitu antusiasnya warga Konoha menantikan penampilan seorang Lesti di layar kaca kemudian juga persahabat saat live tiktok semalam sudah dikonfirmasikan juga oleh Papa B jangan sampai lupa saksikan persahabat ya Lesti kejora akan tampil di SCTV ini juga ditegaskan oleh Papa B diinformasikan kembali untuk warga Konoha ini resmi ya sudah fix kalau Lesti akan Kembali tampil di TV lewat acara SCTV Music World 2023. Kita lihat juga tanggapan dari Fabil Al-Fatih di situ mengatakan, Masya Allah berarti jelas ada Bunda Lesti. Tuh yang sudah jelas, kita mendapatkan informasi bukan hanya dari SCTV langsung, tetapi dari suaminya Lesti. Persahabat ya Rizky Bilar pun memberikan... Informasi bahwa benar Lesti akan tampil di SCTV nanti Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kejutan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat perhatikan saat live TikTok Begitu banyak komentar-komentar hektos persahabat ya Namun kali ini ada cidukan dari Bunda Lesti Hati-hati nih persahabat ya Komentar-komentar yang tidak baik Karena selalu dipantau oleh Lesti Kejora Kita lihat di sini ada Tentunya kalimat komen dari Bunda Lesti situ mengatakan Sini lu jangan pakai akun fake Hayolah hati-hati nih persahabat ya Yang suka komentar fitnah negatif Karena Bunda Lesti Kejora sudah memantau Sampai nantangin lu Sini lu kata Bunda Lesti Hati-hati, para yang untuk komen di komentar head, karena kalian lagi dipantau oleh idola saingan kami. Semuanya, Lesti dan Bilar, kita lihat juga, para kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Hayo yang suka ngarang indah, tebar fitnah, dan ngiring opini Kalian tuh dipantau sampai hafal leslernya Kalian tuh mau nulis apa, mana beraninya pakai akun fake lagi Cemen emang, kalau didatangi beneran, pasti ciut Itu sama nangis-nangis tuh, sahabat ya Jadi tuh kalian semua para haters, Hati-hati berkomentar, jangan sampai menyakiti hati orang lain karena perbuatan kalian pastinya selalu mendapat balasan per ya Jadi hati-hati untuk para haters dan markona Dan selanjutnya per kita lihat juga nih ada videonya Al-Fatih lagi bobok Ini diunggah di story-nya Papa Bi Kata Papa Bilar ini letos ya Masya Allah nak ganteng banget Tidur aja terlihat sangat keren dan macam sekali ya Masya Allah apalagi dengan gaya rambutnya Aduh Masya Allah banget nih Al-Fatih Emang selalu bikin gemes Hingga banyak juga persahabannya komentar dari para fans Di antaranya dari Markama 651 mengatakan ini story waktu pengguna di rumah sakit Bukan sekarang, katanya Atau ditegaskannya, kalau videonya al yang diposting di story Papa B, itu bukan video terbaru Tapi netpost sudah dijelaskan Juga di postingannya, Masya Allah Tetap kita sudah merasa bahagia Sekali ketika melihat Abang L, kemudian juga Persahabat berikutnya di story-nya Mamah Kejora Kemarin pun mengunggah Sebuah video, itu Memperlihatkan ada pohon jambu Air yang buahnya lebih hebat banget persahabatnya dan mama pun menuliskan sebuah kalimat masya Allah tinggal beberapa hari aja udah siap panen masya Allah banget ya bikin milar nih jambu airnya masya Allah banget pokoknya selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga kecil leslar kemudian juga selanjutnya kita lihat di postingannya billar edit viral banget di TikTok nih persahabat ya gaya Alfati dengan gayanya Papap Bilar ini memang bener-bener persis banget, bersahabat ya, kelakuan Al-Fatih, tingkah lakunya, ini persis banget dengan papapnya, viral banget nih di tiktok bersahabat ya, berkah, berkah pokoknya untuk Leslar. Kemudian juga semalam kita lihat ya Papa B bertemu dengan Hardy Klasik, apapun kecitanya apapun yang dilakukan, bisnilah lancar ya untuk Papa Bilar dan Bang Hardy.